Guys, welcome to my channel Rain Babo. Oke okay guys, jadi hari ini kita kembali lagi bersama somio manor the best design. Jadi di sini kemarin teman udah ada yang komen di bawah nama uh, manornya dan IGN-nya. Jadi di sini saya pilih tiga manor. By the way yang belum uh, terpilih bakal disambung di next ya. Jadi kita bakal lihat manor sepa saja yang ada di channel video ini pertama, udra manor indonesia ini guys, manornya indonesia dari udra wow, ini keren rapi guys lihat guys wow susunannya rapi ya by the way, aku suka banget sama pohon-pohon ini guys, pohon-pohon nah, kita kasih like dulu guys nah, kita lihat guys kita jalan-jalan ini rapi banget susunannya, keren. Wow, ada candy bridge. By the way, ini seru guys, kalau main multiplayer kita bisa main hide and seek. Halo, aku di sini. Nah, aku di sini guys. Halo guys, <laughs> ini bisa main hide and seek guys Nih ini ya. Tempat Manor desainnya gitu guys, wow keren banget guys. Ini tempat hotspot herbsnya guys. Jadi kalau visit ke Manor Udras, her uh, herbsnya ada di sini ya hotspot herbsnya. Oke, okay. ini lihat ini tanamannya juga keren banget, rapi. Nah ini ada warna-warni. Ini seperti logo atau apa ya? kurang tahu. Ada mango tree, nice, keren banget ya guys ya dan ini workshop-workshopnya setiap workshop dikasihin dengan uh, pohon gitu guys jadi uh, workshopnya kelihatan lebih menarik gitu guys wow nah, hebatnya desainnya profesional banget by the way jangan lupa guys subscribe-nya guys jika kalian belum notifikasi on dan kasih like dong <laughs> dan karena notifikasi ini uh, nanti kalau kalian gak diklik nanti kalau saya misalnya rimbabo upload video baru kalian gak tahu oke okay? kalau udah di belnya udah klik itu aman nanti bakal mendapatkan informasinya jika saya upload videonya oke okay, jadi ini workshop-workshopnya oke okay? nah dan susun dengan rapi banget guys nah ini guys ini tempat peternakannya yang paling mana, ternak-ternaknya pada tidur ya di dalam kandangnya? Oke, okay. nah guys, ini guys, ada pohon-pohon buah. Halo, ini sesatnya Baru bilang belum tidur, pada udah tidur kok kamu masih di sini. <guluh> Mungkin dia sesat, guys. Dia nggak tahu pulang, uh, pulang tempat pulangnya gitu, guys guys, ini rapi banget guys wow cantik guys nah, keren nah, ada papinya oke, keren kan guys kalian terkesan kan sama manortijanya ini bikin kita jadi Wow wow wow gitu guys ya. Oke, okay, nice. Mantap sekali guys desainnya. Ah. Tunggu dulu, tunggu dulu. Aku belum kita belum masuk rumahnya. Aku pengen grebek rumahnya sih. Udah. <laughs> Kayak atah Halintar grebek house gitu guys. <laughs> Ini Gleme Manor guys, Grebek Manor. <laughs> Okay. Wow, ini keren banget bagian sini. Nah, ini guys. By the way, di sini ada fish tank. Nah, ada apa? Kucingnya seneng dong, bisa liatin ikan berenang ke sana sini gini guys. <laughs> Oke, okay, keren banget. Oke, okay, kita masuk. Permisi. Halo, Putra. Kamu uh, ada di sini nggak sih? aku pengen minum kopi ada kopi nggak sih wow keren banget guys ini nah numpang tidur ya satu malam oh kagak bisa kagak bisa guys aduh sayang banget nggak bisa multiplayer kalau nggak kita pada bisa visit ke teman sambil main multiplayer itu keren banget guys ya dan sayang banget juga uh, apa perlambatnya tidak bisa fungsional kita bisa tidak bisa duduk di kursinya gitu guys ya kalau bisa keren banget nah guys aku hilang by the way kita bakal ke, uh, ke mana orang kedua adalah Tinar mana Everlasting ini guys ini guys ini keren wow ini kenapa aku bilang keren ini kalau tadi saya bilang multiplayer, kalau di sini bisa multiplayer, lebih seru guys apalagi kalau pond-pond ini ya, kolam-kolam ini bisa untuk mancing ikan, kita bisa lomba mancing ikan <laughs> karena ada empat kan kolamnya, jadi pada mancing ikan, lihat siapa mancing paling banyak gitu guys <laughs> ini ide aku kalau lihat dari desainnya Manor Everlasting ini, keren banget dan susunan apa, tanamannya rapi, chestnya juga rapi gitu by the way aku suka banget bagian sini guys, ini, sini nah ini guys nah nah guys aku pengin selfie by the way kalau selfie masih nampak saya anak ah, aku sembunyi di sini aja oke okay, kita selfie guys wow keren guys ya nih seru nih ini dinner pasti suka mancing ikan nih <laughs> wow nah ini ya ini ada drumnya pemenangnya adalah siapa yang bermain Lomba mancing yang pemenangnya adalah dina. Ye, <laughs> oh my god, ada apa? Dan diriku, oke, kita masuk sini. Kita lihat, wow, di sini ada dragon boat. Ya, kemarin kalian udah ikut eventnya kan, tapi belum sempat aku beliin dragon Botnya guys. <laughs> oke, keren, kita foto lagi, guys. Selfie, wow! keren ya guys ya ini memang seru kalau misalnya bisa main multiplayer kayak ini bisa sambilan bersama gitu guys ya ya sayang banget kita tunggu mana tau ada update-an baru dari Harvest Town yaitu bisa multiplayer wah pada senang deh guys <laughs> oke sekarang kita masuk rumahnya permisi Wah wow, guys, ini kreatif banget uh, menggunakan karpet untuk mendekorasi lantainya. Kreatif, good idea. Nah kalian bisa coba aja juga ya dengan karpet uh, biar lantainya kelihatan lebih kreatif gitu guys. Ide yang smart ya. Wow, keren. Ya. Jadi ini semuanya. Profesional banget, desainnya bener-bener loh. Mereka hebat. Ini tempat biasa dinar tulis surat cinta aku tahu, tuh. <laughs> Just kidding ya, dinar jangan marah ya. Just kidding. By the way, ini nggak bisa ya numpang tidur. Kenapa sih? <laughs> Oke, okay. uang listriknya mahal nih. TV-nya dibuka, nggak tutup nih. <laughs> Oke, okay. kita lanjut lagi. Oke okay, kita lihat sini. waduh aku suka banget bagian sini guys. Entah kenapa ya uh, view nya keren banget gitu. Jadi aku pingsan ping lagi ping ping lagi guys. <laughs> Oke, okay, let's go. Jadi bagian sini kita lihat sini kita lihat. Oke. Okay. Nah, nah tempat. Nah di sini banyak candlenya. Nah di sini ada pet petnya ya ah banyak sekali ada all ada nih aku lupa nama petnya aduh Nina pet aku paling paling ingat Nina pet doang <laughs> yang lain aku lupa guys nah guys ini pigi-piginya nah ada papi-papinya nah halo ada kucing-kucing wow ini koleksi pet nih keren aku masih ini guys aku petnya cuma satu anjing satu kucing ya itu aja guys nah kenapa ini minum air kenapa nggak tenggelam gitu guys di dalam di di dalam kolam gitu guys kenapa kambingnya bisa ini skillnya skill dewa guys wow keren banget nih guys ini ngepak guys Ya ampun, kenapa peternakannya bisa gitu, guys? By the way, ini tempat-tempat moon-nya guys. Oh ya, yeah guys. Jika kalian datang ke sini ke Manor Everlasting, ingat itu pintunya jangan dibuka ya, karena pada ditutupin sama forest, forest itu ya, rumput-rumput. Jadi banyak sekali um, peternakannya seperti ayam. Uh, itu semuanya nggak nampak gitu, guys. Jadi pas kita buka. Pintu mereka pada tunggu di luar. Mereka tahu kita mau buka pintu mereka langsung, langsung keluar gitu. Jadi, nggak eh, bisa gimana cara masukinnya gitu. Aku sempat bingung kemarin pas datang ke sini, itu angsanya keluar. Aduh, aku pusing deh. Harus gimana sih? Kenapa angsanya keluar? Udah saya bohongin, bohongin malah aku yang dibohongin. Akhirnya aku terpaksa harus ke uh, kontak pintar untuk... Cari ini angsanya, untuk angsanya nggak hilang. Kalau hilang, tak harus mana deh. Aku pusing deh. Jadi, ingatnya, kalau udah datang visit ke manornya Dinar Everlasting nih, kalau bisa jangan dibuka lah. Apa tuh uh, tempat pagarnya ini? Pagarnya, gate nya ini peternakannya. Kasian kalau misalnya mereka keluar nggak bisa masuk lagi ya. Wow, ini keren banget, mantap, Dinar. Ini benar-benar keren. Ini mereka pada profesional dalam desain manor. Aku rasa semuanya juga itu pasti semuanya pandai de desain manor. Jadi, kalian sharingkan aja ya komen di bawah. IGN dan manor, by the way, jangan lupa add dulu Stella ya add dulu Stella nanti aku bakalan di taruh di deskripsinya jadi kalian bisa lihat nama ign saya seperti apa jadi kalian add dulu baru bisa pertemanan baru bisa sharing Nah next kita ke Manor Furness dengan ign-nya Furness, manornya Furness. Wow ini keren banget dalam bikin id-nya kreatif kan Furness Furness gitu. Mantap guys. Where am I? Where am I? <laughs> aku di mana? Aku sepertinya di fairy tale Ini ada kursi Bukan kursi apa nih? Uh, kuda kayu Ini masaknya Kecilnya kurang bahagia gitu guys Aku maksudnya aku ya Ini keren banget guys Ini bener-bener fantasi banget Lewat sini kita lihat di bagian sini. Ini seperti fairy tale gitu guys Tempat-tempat tersembunyi fairy gitu guys Jangan-jangan si pernis ada tembunyi fairy ya di manornya, ya. <laughs> Just kidding ya. Ini keren banget, guys, bener-bener ini. Oh my god, aku suka banget bagian sini. Bener-bener keren. Sayang banget HP aku udah udah, udah mau lowbat, nggak bisa. Ini gak gak bisa foto lagi, takut nanti lowbat. Ini kerennya, guys, wow. Aku bener-bener suka banget bagian sini, guys, ini, ada kolam-kolamnya. Ini tempat kandang. By the way aku suka banget sama ini pohon-pohonnya. Tata pohonnya seperti di tempat fantasi gitu guys ya. Nah, lihat nih guys, ini juga disusun dengan rapi. Ampun kenapa kemarin saya nggak mau pakai voice? Karena saya tuh kalau ngomong itu non stop guys. Mohon maaf ya guys ya. Oke, okay. padahal bahasanya masih kurang-kurang, tapi aku masih non-stop ngobrolnya. <laughs> <guruh> tapi karena saya benar-benar terkesan banget sama dijan-dijan manor-manor teman-teman kita ini, semuanya keren banget. By the way, kita mau masuk ke rumahnya. Oke, okay. nah, guys, lihat gak. ini sudah keren banget di bagian sini juga seperti ya gimana ya aku nggak bisa gimana describe feelingku tapi my feeling is like aku tuh di tempat alam fantasi gitu guys ini kreatif banget ini ini harusnya kasih manor fantasi karena manornya dudanya fantasi permisi kita masuk rumah Ya, ini lihat bunga-bunga banyak, banyak tanam apa tuh? Banyak bunga-bunganya. Nah, ini keren banget nih. Harusnya, Florence jangan uh, kasih ganti nama manornya "fantasi" karena ini uh, lebih ke alam fantasi gitu. Kalau menurutku, desainnya gitu itu lebih ke fantasi gitu, guys. Ya, karena seperti ada perasaannya, ada fairy-fairy gitu ya nah guys, ini keren banget nice oke kita lewat bridge yang nah, guys dia cantik banget guys kenapa kamu begitu kreatif, fernes? cantik banget aku jadi senang banget bikin video ini karena aku bisa melihat Dijan-dijan idea kreatif-kreatif dari profesional-profesional manor dijan teman-teman kita. Ya ampun, ini bener-bener wow, wow, cantik guys. Nah kan lebih mirip fantasi itu guys. Oh my god, ini sungguh luar biasa mantap, Furnace thank you for sharing karena aku sangat terkesan sama desainmu. Ini bener-bener sangat keren, wonderful teman-teman! Aku bukan cuman karena dia sharing video, saya puji-puji enggak loh, tapi ini benar bener terkesan sama manner desainnya, benar bener keren banget. Bener kan? Keren kan ya? hebat banget desainnya wow bener-bener aku suka banget sama fantasi desain ini fantasi, for sorry bukan fantasi, karena lebih mirip fantasi, aku jadikan jadi panggil fantasi pula for nest Furness ya nama manurnya Furness jadi teman-teman harus visit ke manor Furness ini kita selfie-selfie kita <laughs> wow keren benar-benar luar biasa nih really love it really really love it nah kalian juga suka banget kan sama desainnya aku yakin teman-teman pada pandai desain dan desainnya pasti profesional dan kreatif jadi sharingkan aja manornya ya guys ya di video channelnya YouTube nyarin babo Oke okay, thank you so much furnace karena aku suka banget sama manor desainnya furnace thank you dan terima kasih juga udara dan dinar ya tiga-tiganya menurutnya desainnya luar biasa cantik wonderful aku nggak tahu harus ngomong gimana lagi karena ini sudah bukan hanya sekedar puji tapi benar-benar bikin hatiku merasa kalian ini luar biasa amazing thank you so much terima kasih udah mau sharekan maner kalian kepada kita biar teman-teman punya uh, punya idea lebih kreatif untuk mendijangkan manornya dan jangan lupa teman-teman kalau kalian ingin sharing komen di bawah dan jangan lupa add dulu IGN Stella oke okay? dan kasih tulis IGN nya ign nya dan nama manornya oke okay? jadi next manor yang siapa lagi yang ingin aku sharingkan di Sobatio mana the best design. Oke okay, jadi jangan lupa like dan subscribe jika kalian suka dengan video ini dan see you on next video. Bye.